Baiklah para sahabat seluruh dimanapun kalian berada untuk mengawali perjumpaan kita pada kesempatan pagi hari ini Ada sebuah kabar, tentunya info dari antv soal serial Ajaran jodoh, wasiat bahwa kedua persahabat yang kembali ada perubahan jam tayang lagi di persahabat Ya perhatikan di sebuah kalimat caption Info Jodoh wasiat Bapak Bapak Kedua setiap hari jam 22.30 Wow, kembali tayangnya lebih malam lagi nih para sepet ya lovers saksikan kelanjutan kisah Triogasrek dan warga kampung Kutrit Mengungkap setiap kejadian dalam tiap episodenya Dalam jodoh wasiat Bapak Bapak Kedua setiap hari jam 22.30 Waktu Indonesia Barat hanya di Antv di sini banyak sekali komentar dan tanggapan yang diberikan dari para sahabat yakni dari akun Instagram Cimomomono mengatakan Tayangnya terlalu malam padahal pengen lihat Iqbal Katanya tuh persahabat Yaduh bisa-bisa nih penontonnya nambah sedikit aja nih persahabat ya. Kembali banyak sekali perubahan-perubahan jam tayang Yang tentunya dirubah dalam serial acara Jodoh Wasiat Bapak Bapak kedua dan ada juga komentar lain diberikan dari akun Muli67173 Kok jadi malam tayangnya? Tolong jangan jam segitu dong keburu ngantuk Pak Ferry tolong Katanya tuh persahabat ya banyak sekali komentar Yang tentunya memberikan tanggapannya persahabat ya terlalu malam sekali acara JWB2 tayangnya setiap hari mudah-mudahan saja acara-acara yang dibintangi oleh idola kesayangan Rizky pilar selalu banyak peminat dan selalu banyak dukungan support yang diberikan dari orang-orang baik yang tulus mencintai idola kesayangan kita selanjutnya para sahabat ada sebuah info penting juga untuk kita semua mengingatkan kembali jangan sampai lupa untuk menyaksikan acara di Indosiar ini perdana banget launchingnya BBL Hari Sabtu tanggal 8 Januari 2022 pukul 19.00 waktu Indonesia Barat Live hanya di Indonesia Malam Minggunya kita bersama Abang L ya Wow makin seru dan makin gak sabar banget ya Sabar sahabat untuk segera menyaksikan acara launching perdana BBL Mudah-mudahan acaranya lancar, sukses dan tentunya tak ada hambatan satu hal apapun untuk ke kabar berikutnya juga, ada sebuah ugan spesial yang kita dapatkan. Wow, pagi ini ada vitamin bahagia dari Bang Bensi Kumbang ya. Wow, di sini Bang Bensi Kumbang lagi gendong baby El. Duh, cute banget, ya, dan bagaimana Dan kita lihat di postingan ini, ada sebuah kalimat yang dituliskan El: entar panggil Om ya, kalau nggak panggil Uncle aja, biar keren dikit, jangan dipanggil Uwak katanya tuh. Wow. Pengen dipanggil om atau uncle nih bang besi kumbang oleh BBL Jangan dipanggil Uwak katanya Persahabat ya Kion dan menggemaskan makin penasaran Dengan raut aja tentunya si ganteng BBL ini Postingan ini di repost kembali oleh akun Instagram family atuskoleslar23 ada kalimat caption juga yang dituliskan di postingan ini guys, lebih cocok dipanggil uncle atau uak ya katanya tuh bikin kakak aja di bang Ben Sikumbang banyak tentunya komentar memberikan tanggapannya dari para sahabat untuk bang Ben si kumbang dari Anies Triarini dong, katanya tuh para sahabat ya banyak tentunya tanggapan yang diberikan Cocoknya, Bang Bicik dipanggilnya Buah aja katanya tuh <laughs> Ini sih luar biasa banget ya Mudah-mudahan saja selalu sehat Selalu bahagia untuk keluarga besar Lesti maupun kakak Rizky Bilar Ke kabar berikutnya Ada sebuah momen spesial yang kita dapatkan Tersahabat ya ketika syuting kemarin Ini Bang Borel fokus banget ya Masya Allah Mudah-mudahan saja tentunya kita mendapatkan Hasil memuaskan Dari tentunya syutingnya Lesti dan Rizky Bilar kita juga harus memberikan yang terbaik Mudah-mudahan dukungan selalu kompak dan solid Untuk idola kita Dan selanjutnya juga ada spesial Yang kita dapatkan dari guestnya Bang di Akbar Perhatikan Bang Akbar tentunya Menutup persahabat ya Wajah dari idola kesayangan kita Hanya terlihat kakinya saja Wow Dan sendalnya Masya Allah Tentunya bikin kita penasaran, bikin gak sabar juga untuk hasil dari syuting video klip persahabat yang Lesti single terbarunya. Mudah-mudahan ada kejutan bahagia dan kabar bahagia serta kabar baik yang kita dapatkan di pagi hari ini. Jangan kemana-mana, total stay tune terus di channel ini, biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik, terbaru, terupdate seputar Lesti dan Rizky Billar tentunya.